ketemuannya ambil aku kita Valentina di guruku gamer oke okay, aku gak kepingin begejekan di opening kita kali ini karena we are facing something serious here right? gitu uh, dalam artian yang akan kita hadapi setelah ini tentu bukan perkara kecil dan yang mana aku gak mau membuka ini dengan too much smile and Anything funny? Gak tahu ya. Aku, I try to be funny. I try to be having fun. I try to be happy and anything. Tapi ketika langsung di ke, apa di pikiranku, aku memikirkan tentang game yang akan kita mainkan ini. Suddenly, going dark me. Dan, I'm not gonna lie about it aku nggak mau bohong tentang apapun yang aku rasakan. Well, seharian ini aku berpikir harus haruskah mungkin ya haruskah kumainkan lagi game ini. Aku mikirnya seharian seharian dan sampai uh, menyita banyak kapasitas di kepala ya. Kayak. Tapi kalau nggak dilanjutin itu masih banyak hal yang bisa dikali. Tapi kalau dilanjutin, I personally can't do this, you kenal know, loh. Soalnya gameplay pertama saja sudah terasa sebegitunya bagiku. Karena setiap orang kan pasti punya ketakutan dewi-dewiyo dan entah apapun faktornya, I feel scared, I feel uneasy, I feel disturbed apapun itu yang hal yang tidak nyaman pokoknya dan ya ya kita membicarakan topik yang sama ya resident evil 7 you, by hazard yang beginning hour it's a much thing to me to see to hear to hear terlalu banyak hal yang harusnya tidak aku lihat dan tidak aku dengar atau terlalu banyak mungkin yang aku lihat dan aku dengar tapi Uh, aku tanya ke orang lain Dan aku baca-baca artikel juga Ada sih Beberapa cara untuk Meringankan rasa takut yang Seperti ini Bahkan aku belum main pun Nafasku ikut berat re. Bahkan tadi aku prepare set Dan make up dan lain sebagainya I think I do this. Gitu Tiap-tiap detik Tiap langkah Tiap apapun yang aku lagi pegang Untuk Prepare shot kita malam ini. I can do this, I can do this. Aku selalu ngomong kayak gitu. Bukan berarti aku nggak optimis, kan kita sudah tamatin yang kemarin, toh, yang kita sudah berhasil keluar. Cuman untuk menggali lebih dalam, aku nggak tahu. Jadi mungkin uh, opsi yang kali ini kita lakukan adalah opsi terbaik untuk membuatku bisa memainkan ini sampai tamat dan menggali apapun yang ada tapi dengan tambahan-tambahan tameng atau shield, shield yang akan kugunakan atau apa yang ngarani mencari main kart, kartu Trap card-trap card itu trap card akan ah, the... I... menyiapkan beberapa defensive card yang akan aku lakukan hari ini dan kayak aku punya 10 cara Biar kamu enggak ngerasa takut. Ke Hellfire's rage, Exodo flame. <tip> <tip> <tip> <tip> aku ngomongin udah deh, ngomong sampai aku dorong main. Aku dorong apapun aku ngomong-ngomong. Tapi ya, yeah. if you are with me now, please subscribe and like and subscribe subscribe twice. Uh, dan komen Apapun yang kalian rasakan ketika kalian ketemu game horror dan kalian takut, gimana caranya kalian untuk nyelesain ketakutan kalian. Well, tonight aku punya 10 cara dan aku akan mempraktekan itu sebagai penelitian kecil-kecilan juga. Apakah cara ini efektif atau tidak ketika we'll see because because scared thing in front of us. A... Begitu. Oke, okay, let's begin oke, okay, kita masuk ke 10 cara untuk tidak takut main game horror yang pertama hidupkan lampu atau mainkan game ini di siang hari lampu, lampu pastikan nyala lampu pasti nyala, lampu depan please, terus ring light aku pingin nih Polang, aku yang kedua apabila game tiba-tiba tidak mengeluarkan suara atau sunyi bersiap-siaplah ada jump scare yang oh. yang ketiga Jika ada koridor yang panjang, hati-hati. Di sana pasti akan ada jump scare. Tiba-tiba pindah ke situ, it's not funny, right? It's not funny, eh? I'm out. Aku sudah coba main dan I can find anything. Ah. So, this is it. Setidaknya kita tahu semua... ...jumpscare yang ada. Hai pak, big wave <tos> Yang keempat <tos> Naikkan brightness ke arah maksimum Oh, padang no, brightness eh <tos> Wuh, padang boy Jangan digelap gelap-gelapin Pol no hai, brightness eh, Pol Pol, Pol, Pol, Pol, Pol, Pol, Pol Yang kelima, kecilkan audio game kalian, atau kalian bisa selingi pakai nyetel musik yang have fun, yang senang. Jadi, cuma visual kalian aja yang bisa fokus ke game. Kelihatan di komik, <tuk> oh you used to, you used to enam. biarkan karakter kita ditangkap sama monster. Kenapa? Kalau kita tiba-tiba ditangkap nih sama monsternya, terus kita bisa lihat wujud asli monster yang nangkap kita, kita bisa tahu. Oh, kita bisa jaga-jaga gitu loh. Oh, monsternya kayak gini. Oh ya udah, gitu. Setidaknya kita tahu semua jump yang ada. <todos> <todos> Hai Halo, Pak, Thank yang ketujuh Kasih monster kalian dengan nama yang lucu-lucu Papi Beki Weki Pak Beki Weki Where are you? Pak Beki Weki Ooooooh Pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi Hai pak Beki Weki uh, oye Kayaknya eh, nanti Papi Beker ya pak Beker Akan aku kasih nama Pak Beky-Wekky deh, Pak Beky-Wekky, I'm here for you Pak Beky-Wekky, watch it out Yang ke delapan Langsung menuju objektif utama kalian, gak usah pakai side mission <laughs> Game-nya cepet tamat ya Iya kalau kalian tetap observasi dan putar memutar terus menerus kengerian itu akan memasuki alam bawah sadar kalian dan membuat ketakutan itu semakin bertumbuh membesar. Alf, kita nggak nemuin dan garansi kayaknya. Os, os, still got me like that. Duh. Oh. Kok kalian lihat nggak anak singglundung? Apaan ya? Tamaridi digeser? rasakan dirimu untuk ditakut-takuti sehingga lambat laun rasa takut itu akan hilang dengan sendirinya. Costing to see dan ya make sure tidak ada doll ya di situ tidak ada apa boneka di situ. Oke, okay. bersiaplah aja jam scare. Oke. Okay. Bam. nggak kaget. Nice try, doll. Nice try. Hati-hati. It's really just be careful. Nanti trickery itu kita di area fuse itu loh. Deng dong, deng dong, deng dong, deng dong, deng. Like that. Jikalau eh, kamu gak ready, kamu bakal kuaket banget yo. Ya. Dan yang ke 10 <laughs> Kalau advice 1-9 gak membantu kalian untuk tidak merasa takut dengan game horor yang kalian mainkan Yes, yang ke-10 akan sangat-sangat membantu kalian Yaitu Uninstall gamenya. nya kau usah main, weis, gak, usah, gak usah tuku, kau usah SDPN Gak usah ngurusiku mana, and ciao, bye, oke? Okay? Oke okay. Well, itu tadi uh, 10 tips kecil yang... Bisa kita sharingkan malam hari ini dan aku pengin nyoba semuanya di beginning hour ini so yo let's begin tuh kok uh, tokek di rumahku kok sangat mendukung kengerian game ini makasih loh tek tek tek tek tek ngonoek remek oh my god, why? why tonight? kenapa harus malam ini? sik sik sik sik oke, okay, tak rekam oke, okay, sudah merekam Cuman, eh, uh, apapun itu aku, aku, aku apa sih, <laughs> nih yang keren oke okay, uh, masih seperti biasa terus, op option Hmm, uh, ya apapun yang ada di layar, oke, okay, kamera speed, Asus uh, AA, uh. wobble, Blood on screen, apa nih, normal, less aja, kagak bisa, oke, okay. uh, uh. Uh, uh, uh, uh Apa ini speaker type TV? ya yeah, ya yeah. yang itu brightness. I need brightness. Nah, nah, nah, mau oh, padang no brightness eh? Wuh, padang boy. Was. Wah, ah, wah, wah, wah, Ya, ya, no no no Oh Sudah, sudah di save Ya, padang ya Pol-pola nih padangnya Eh uh, start game Of course Wuh, layar kukuh tadi ungu Dan ternyata, dan ternyata eh uh, karakter yang kita mainkan itu adalah Ethan Winters Uh, coba tak cocokin sama gameplay lain yang mungkin aku sempat tonton-tonton ternyata Ethan Winters Oke okay, kita sampai di ruangan ini lagi hupu oh, wadang itu gitu, ya, tetap muri-muri kono ketok Jadi aku tidak merasa mencekam, ter, ter tertekan atau apapun itu That's good, that's good Aku pingin lihat semua nih dulu Kalau tempat ini terang akan jadi seperti apa dan ini kita lagi duduk jadi Clancy Jarvis ya. Yang ini, yang keikat ini dan itu adalah teman kita. Namanya Pak Pit. Pak Pit ini punya acara namanya Haunted Haunted House itu ternyata mereka semacam uh, konten YouTuber ya, YouTuber yang bahas rumah-rumah terkulai dan berhantu. Begitulah kira-kira. Hati-hati Pak Pit, aku cuma punya dua tangan dan aku nggak tahu kalau putus gantinya di mana. Oke, okay, dari arah belakang, kita masih belum lihat apa-apa. Kosong. Udah keretap, keretap, keretap, keretap. Tapi, it's okay. We can do this. Bahkan loading-nya pun membuatku cemas sekali lagi. Oh, come on. Ayolah. Ayolah. Udah terang banget nih monitorku. Ring light-ku udah pol-polan banget nih. Oke. Okay nah di sini momen kali ini kita jadi item eaters gitu timelinenya ternyata saudara saudara oke okay. get out of the house oke okay. dengan rumah yang agak terang begini saya oke okay, merasa lebih nyaman kemarin kan saya tertokeng ya terus lihannya peteng aku dewi ku kewat dan peteng rek Tulinan game peteng itu sangatlah tidak mungkin bagiku. Baiklah kita bisa jalan-jalan di sini. Uh, kita coba-cobain, tetap, tetap ya. Terus kita akan coba pecahin uh, beberapa teka-teki yang ada disediakan di sini. Oh iya rek, uh, aku oleh coba uh, pakai trap cardku yang dimana tak kecilin audio nih. <-nya> Ya, tak kecilin ya Oke okay. Sama, aku mohon izin untuk nyetel musik di telingaku karena Aku Eh, uh, apa ya, bener aku lebih baik dari kemarin Merasakannya Cuman Aku masih belum siap untuk di jumpscare again So, may I? Thank you, thank you so much, you're really kind to me Oke okay. Uh, mungkin bagi beberapa kalian kok nggak adil sih kak dan gimana gimana I'm so sorry I'm so sorry kadang aku nggak iso sekuat itu rek sekuat kak Regi ke atau kakak-kakak -kak -kak yang lainnya yang udah gede channelnya aku nggak sekuat itu but I'm trying I'm trying to give my best let's begin oke okay. uh, kita bisa lihat sesuatunya dengan lebih jelas ya sorry I will enjoy this with red jacket woman Oke, okay, I shall dust them against the stone. Nah. Ini tuh apa? Sebuah kalimat yang dimana aku akan mem membalang jombro mereka dengan batu kalau orang-orang yang apa melakukan kesalahan di dunia itu ada punishment-punishment yang orang lain lakukan gitu loh. Oke, okay, back. Oke, okay, terus Oke, okay. tadi aku nggak ngomongin tentang uh, kita yo. Pressure kau tuh start nggak ya. <laughs> iya. Saking pedihnya aku sampai kelalen. Baiklah di sini ada eh, ini loh. Kok ada panah ke atas ini maksudnya gimana? Lihat nggak kalian? Nah itu apakah ada sesuatu? Hmm, something hiding in this place? Nggak kayaknya ya. Oke. Okay. Uh, di sini kita masih punya tuas, ya. Tapi kita lakukan itu di terakhir aja. Kita keliling dulu dari rumah ini, uh, ada beberapa item yang bisa kita kumpulkan. Oke, okay, musik ini membuat aku chill banget untuk saat ini. Setidaknya uh, oke, okay. aku tetap gak suka sama pintu ini. Aku tetap gak suka sama pintu ini. Hmm. Di sini, center, center cahaya. Nyorot tengah lagi nggak nggak nggak apa nggak cangkauan jauh lagi Oke okay, terus kita is uh, bisa buka pintu ini Oh bisa dong Hai uh, kemarin kok nggak bisa ya tak coba yorek yo hai oke okay, uh, oke okay. cahayanya langsung bias uh uh Oh I hate this I still hate this atmosphere meskipun di telingaku ada Mbak Doja. Wow. Wow wow, wow. aku tetap deg-degan dan Get me out of here. Somebody help me. Aduh. Aduh aduh aduh, I'm sorry. Um... Oh, kita ada valve di sini. Something into it. It's a bloodshot red, right? Ew, what is this? Ah, uh, bisa ditekan? Ini ruangan baru ya? Kita kemarin nggak bisa nemu ini nih. Gak bisa buka pintu nih. Entah ngebak, entah. I don't know. There's no water in the tank. Iya, yeah, there's no water, but the blood. Gete. <laughs> Dewang Jawa ngarani ketik hey foto siapa ini aduh lagu apa hondo Oke Hai dan itu kantong apa ya kantong Oh hai handgun amu untuk dimanakah kira-kira cek inventory handgun amu tapi tidak berguna sepertinya kalau tidak punya handgunnya huh. Okay. Uh, still safe. Mm. Mm. Mm. The -mm. rat. Mm. Yeah. Whoa whoa. Babe, I got to know. I got to know Doja. All right. Kita punya sebuah pintu terlarang. Yang mana kalau dikunci pasti ada maksudnya untuk dikuncikan itu tidak mungkin. Tidak, dikunci tapi tidak ada maksudnya Oke okay. Kosong Enggak bisa baca aku Rek Oke okay. Hop Oh handgun handgun handgun handgun handgun Tapi enggak punya lebayang bayangno yo peluru tapi enggak tuh pistol le Kira-kira ya apa? Di tepil di antem di awakno di tolop ngono di awakno Telmi Tell me, game. Tell me. Hai. Blank note. Hmm. Oke. Okay. Kita menemukan catatan kosong. Untuk apa ya? Untuk di mana ya? Wow. Apakah kita butuh pliers juga untuk membuka ruangan? I don't know. Oke, okay, sejauh ini masih segitu. Progres kita. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Blippering. Blippering. Oh, oh, oh, my. Uh, ah! iya yeah, kayaknya kita butuh pliers deh. Atau memang di... di... ...gepung ke di... apa? Dibuntu? Oh, my God. What is this? Eh, uh, jenang? Apakah ini jenang? Jenang gantung dan orang ini jualan jenang ternyata plot twist. Papi Beki Weki? Pak Beki Weki? Where are you? Pak Beki Weki? Oh. Dan bayangan itu tetap menakutiku meskipun sudah terang! Efektif ternyata, jump scary! Hai Pak Beki Weki! Pak Beki Weki! Pak Beki Weki! Halo? Eh. Uh, banyak asupan sinar ya di... di... pawon ini <laughs> Di dapur ini Sorry, multi-language ya yeah. Oke okay. uh, Kita coba... Kulkasnya masih sama atau ada hal yang berubah Buka, Ethan Open up ya yeah. Dan semakin... Menyeramkan kalau brightness-nya terang kulkas ini Oke, okay. close it Close it, Ethan Ethan Winters Ethan Winters. Alright. Oh. Seta, iki kok ngeter ini? kenapa? Bukan-bukan tanganku, stick-e geter. Mau ada ancaman apa? Oh, iya. Aku baru tahu itu bisa dibuka dan ternyata isinya tidak tidak terlalu menyenangkan untuk dilihat. So I will close it down. Oh, oh, oh, aku baru tahu itu keseti warna hijau loh, wingi wingi kakek pelas. Dan luaran itu putih yo. Apakah kita terjebak di sebuah dimensi atau memang developer masih belum selesai untuk mengerjakan game ini? Jadi luarnya gak ada apa-apa putih, Oke, um, okay. matikan dulu airnya. Speed. Um, gak wajar, opo oh, legara nih. Juga wajar. Membayku gak nyaman. Ya Allah, turun-turun wis setengah jam ayah wow. oke okay. ya, yeah. semakin mengerikan ketika brightness lebih terang lagi it's... Oh, wak Oke, okay, close it, it's a... Dan aku baru tahu kursi ini juga warna hijau Kemarin, sungguhan gak kelihatan aku <coughs> It's just principle kalian do jacket lover sama saya juga small keyhole oke okay, kita akan mencari uh, sebuah kunci um, kira-kira di mana ya di mana kah ues dah kai sini nanti tolong mbak dulu Tapi aku paling benci jump scare yang di sini terakhir-terakhir. Oh, I hate it so much. Oke, okay, oke. Okay. Uh, nanti ada ya pemandangan yang kita kenal and which it is okay. Oke, okay. still disgusting to see. Dan ya, make sure tidak ada doll ya di situ tidak ada. Apa boneka di situ? Oke. Okay. Bersiaplah aja jump scare. Oke. Okay. Bam. nggak kaget. Nice try, doll. Nice try. Oke, okay. tapi kita belum bisa keluar lewat sini karena masih uh, belum punya kunci. Tapi ya yeah. Oke. Okay, uh, lebih baik kita buka ini dulu atau keloteng dulu. Gimana? I hate it. <gkok> Di atas ada manekin soalnya. I really hate it. Hate it. Hate. Hate it. Ah. Uh, thousand times. Uh, sorry kalau mengurangi <suskos> kengerian kalian ya. Tapi kalau kalian pingin yang full full experience. First, yeah, first experience kalian bisa checklist dek dek video sebelumnya. Kalau di sini aku pengen enjoy aja dan uh, melihat apa sih yang benar-benar mereka ingin sajikan di de demo ini tanpa merasa ketakutan. Akhirnya aku pakai cara seperti ini. I'm so sorry. Oke, okay. oke okay, kita dapat VCS, terus kita bisa putar itu di ruang ruang ruang ruang VCS tentunya dan uh, kita mau menyisir ini pelan-pelan deh Kiss me more Nenana no, no. Da didu dadi didaw di Dari dadu Da di Dati da, da, da, Aku kayak like ketakutan aku biasanya nyanyi sih re Oot Oot Oototot Dan aku tetap reaksen yang sama di tempat yang sama Da didu Da didu dida Da didu dida Deh Da deh DADADADADOW! Stay there! Stay there, manekin! Stay there! Stay there! Nope! Aku tidak akan memencet itu! Not yet! Not yet! Tapi apakah kita menemukan... Eh sungguhan, kita gak menemukan apa-apa, rek, sini, re. Any items? Oh! I know you gonna there. I ah, sorry sorry sorry sorry. Wrong English. Aku tahu kamu akan di situ. Kamu nggak mau noleh, udah noleh dong. Berarti triggernya itu bukan tombol ini ya. Triggernya itu adalah uh, kita ada di area ini. Nah, itu triggernya manekin. Yes, kalian nggak mau pakai baju, tarik. Uh, sejauh ini Papi wake. Papi Becky Waking belum ada ya. Permias, Permias, excuse semua. Dan aku baru tahu banyak karpet hijau di sini. Oke. Okay. Oh come on kita belum nemu item dek mana lagi. Hmm, kita juga belum nemu valve juga. Kita harus benar-benar menyisir tempat ini dengan sangat, sangat teliti. Oh hai, dummy Finger. Dummy finger? Buat di mana ya? Masuk buat di manekin ini oh, Kalian nggak punya finger Eh, manekinnya hilang dong Hah? Oh gak gak gak nyelip nyelip nyelip nyelip Sorry sorry huh? Perspektif Oh iya kita harus cari sesuatu yang punya jari Oh dear Oh dear it's mm. Iya iya, waktunya makan siang. Oke. Okay. I want you. I got to me. I want you. Just there. is made me menu. Oke. Okay. Nothing there. The citrus. Gonna be with you, you're right. Sorry. Kalau copyright I don't know ya, wes bawa wes aku. I want you. Alright, we here again. Apa ini suntikan, pinset, uh, gunting? Tapi buat apa? Kenapa, Bapak? Becky, Becky, ada ini itu ditutup. Besok gak sih, kai sodong? Wah, ayolah, kamu on. Apakah item yang akan kita gunakan di sini itu bisa dari realitanya si Clancy? Really, Say, kita scroll juga. Apakah ini bisa dibuka? Gak bisa dong. Don't work, is it true? Meja kamu jangan di situ, meja. Nah, ah, saya dah. Aku coba berantem untuk melihat sesuatu yang lain ini. Go back, God. Lord, I hope it. I want you back. It's a. something wrong with that, and I never know. But you were wrong, me. Really, right? Eh, eh, eh. Oh, gak, gak, gak. Please. Okay. Kayanya so, mungkin kita waktunya we'll uh, nyoba realitane, Clancy. Oke. Okay. Press circle to start. <laughs> Sorry. Ini buat apa ya? Seka. Part of the mannequin made of celluloid. What is that? Bling. Uh-uh. Oke. Okay. Press circle to start. Oke, okay, kita ke realitanya Clensy ya. Dan kita mau puter-puter Ya, maka gerak <laughs> nyanyiku gak jelas. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, Hi wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, Eh, iya iya, jadi tinggal tapi kita, kita di tengah-tengah rawa heki. Ya, wow. You Inilah Pak Beckywek rumah Pak Beckywek ya. Sekalian lihat. Eh, Kayak e brightness, sing paling efektif gawe maksimalkan brightness adalah efektif buat aku sama maybe music. Itu bright apa? Efektif. Oke. Okay. Eh, uh, Anything? anything anything item uh valve or anything are we rolling uh sure right, let's go tapi aku juga mau lihat ya, item-item yang bisa kutemukan papit enggak ada Get out of the way. Guys, guys guys guys guys it's loud yes, you are too loud banter after you <sighs> okay Uh, Doja Doja, time? keep playing Doja. Do prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds, Ooh, um, it Well, it's it's spooky and haunted. And oh. yeah. I was an anchor, you know? We can sub. Yep. Keep, not anchor. Yep, you're anchor. Nothing. Bruno. Please. Story, Pick it up. Pick it up. Play it up. Farmhouse, missing family, foul play suspected. Um, the usual. To be alone. Not, not that has been abandoned? Three years. <laughs> <coughs> mm. Clancy, get a shot of this. That's Jangan lupa untuk secing, secing. So, uh, secing, secing. Oh, sudah buka dong. Wow. Kita <coughs> lihat di realitanya Clancy. Um, quiet, masih kotor tapi lebih kotoran saat itu gak sih oke okay. mm. ah, oh sorry I I my good shoes. sorry eh uh, close it up wow oh, shit. Um. I had my shots. anything Although still same great masih sama um. Andre? oke okay. Andre hilang Andre. Okay, nothing. Andre. Smoky hole. You see where Andre went? Set, set, set, set. Set. Go lay. Sesuatu yang bisa kita dapatkan. Gavilays. You keep me playing. InsyaAllah. Gak on re. I. Say, Papit. Sabar. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Unbelievable. Oh, It's the last time I work with that guy. Ladies I mean, producers they come and go, but a, a good cameraman like you, Clancy. Sorry, pingin ke atas me. aku. Mama, leave the door open, girl. Pen, open, guys, sedip pencet dong. Handgun. Uh, uh, apa itu? Oh, headphone. What is that? Kenapa ada headphone di sini? Mama, Mama, wah, la la la la, you baby, la la la la, ga ada kosong kosong kosong, Pepit, you still there? Nungguin ya. Alif atar. Oh. Sese sese. Alif. Kosong. Empty. untuk uh, video ini, eh uh, video ini apa? Tape ini yang kita sedang jalankan sekarang. Itu hanya memberikan kita clue kalau ada tuas di bawah fire pick atau boleh ngaranin itu cerobong asap cuma ngasih info itu aja, selain itu kita nggak dapat nggak iso. selain itu kita nggak dapat info apa apa, item apa apa, Nong siapa minggir mengir? Oh. iso, nggak iso. ya di realita ini hanya here, tentang tuas di bawah fire pit. sorry yore, ya, aku lel, <laughs> delok fokus. iki ketok Rene. World, <laughs> uh, anu Pak Andre dibawa Pak Becky weki, weki Pak Becky Spoiler sekali. You know. Saat Pit Clarence, Becky, orang itu dia terus mengulang realita ini ke realita yang pahit kau tahu. Sedih loh. Oke, apa yang kamu cari Pak Pit di bawah sana? Oh. Wow, ada. Pasti semua rumah yang menyeramkan dan mengarah ke dungeon yang gampang Haruskah kita kesana, Pak Pit? ke Pak Pit? Ah, tenang lho, Rek, rumah kosong, sujudi leboni, stay safe Jangan nyanyi Oke, oke, oke, ada tangga You first. Wah, itu, itu, Andre! Andre kalian lihat gak? Iko Lihat brightnessnya oh, uh, mau terang no ketok deh Wingi ngi ketok, wih, reng tok, wih, pokoknya Eh, eh, um, eh Cleanse nya agak kelamodon Dan nyaki ya nya yang main ay, ay, ay, ay. Serius, serius, serius Hmm, tole tole, yo. coba Dinding kayu yang berlumut Berlumut? No. Oh. Alright. What do you see? What is it? What is it? Okay. Tertar itu tati. Oh yo, yeah. item-item yang kita kumpulkan buat dek mana yo? Kayak esing belum kita galil like, lebih jauh. Kuku kamar mandi deh. I don't know. Andre, Andre. oke okay. Ah, ah, oh, oh oh getaran ini juga membuatku takut. Hai Pak Becky Weki. Nice to meet you. Oh. Sorry, sorry I'm so sorry. Temen, teman like, kalian pingin vibes yang lebih mencekam. Yang pertama, ojok oh, sing iki. Sing iki aku akan mengemasnya dengan sangat enjoy dan Aku gak kepingin ketakutan untuk momen kali ini. Aku hanya pingin tahu, I wanna know something off with this house. Oke, okay, uh, catatannya berubah ya, dan ada bercak darahnya juga. I shall dust them, jadi I shall dust you. Dan itu kalimat yang mengerikan, of course. Uh, di belakangnya tidak ada kayak bekas dipegang pakai tangan gini loh. Um, Oke, okay. so far so good ini loh, aku. Mm. Aku pengen tahu ini loh, ada panah ke atas ini loh. Oh, aku baru tahu itu tempatnya senjata. Oke, okay. uh, kayaknya aku nggak mau pakai tuas itu dulu karena ya kita tahu sesuatu pasti akan terjadi setelah kita ambil kunci. right? hop, loh, Oke, aku ingin balik ke sini. I'm sorry, hai, hai, hai, anyone. Anyone? Anyone? Um, kita nggak kita nggak bisa pakai fires. Ini oh. hi anything anything anything anything we can do. Saya tala lihat kita punya berapa item di sini. Oh sorry. Uh, kita ngaduh sini dulu. Uh, pemandangannya sangat family friendly. Oke, okay, kita punya valve. Uh, like a doll finger which is a stupid idea as ever. Um you side. No. Um Maybe you need something like gold cutters mind, I can see mine, please No? Um. There's no water in the tank What tank? It's going to the tank! Apa, Kawan. Apa yang sepeda ini. It's a rat. Um, aku benar-benar nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Si, aku punya ide ya, opo Le? Buku tulisnya kan di di atas. Kan ada meja. Terus kita coba uh, naruh Thank you, Ethan. Bayangannya, mana gini hilang dong? Stay dead. Oke, okay. kita taruh planknote-nya di sini. Jadi, sorong. Ah, it's a bad news, right? No, stay dead. Hujan oh, sekali, cuma berlangsung sekali. Gleds now, gleds Setelah ini, mereka benar-benar gak ada yang punya. I hate that. Cari, uh, thank you para more. Ah, pakai tuh silet tuh banyak tuh. Oh, enggak, ikut kayu, ternyata kayu yang bawah untuk runcing. Ayo lah kawan, anything, anything. Open up. It's not responding, of course. view sayo gole nang Tapi uh, beberapa menit ya, 40 menit dengan musik, dengan diterangkan apapun ini vibes -nya udah mulai kalem aku Udah mulai.. ya.. ini di mana.. Yo, ini di mana.. Re aku alih ngerepek enggak? Uh, um, aku cek ngerti pemecahan ini, maybe. It's too hard to do Aku terputer. puter, -puter. Um, Apakah kita bisa nyuci? Oh, nggak bisa dong um, Mungkin jarinya dicuci? Biar bersih atau.. Anything? Dah, dah, oh enggak, karena kita belum ngambil kunci. Oke, okay, ini kosong, enggak bisa. Anything? Ah, out. Oh. Ini enggak ada ruangan lain ya? Saya so, ingat kok enggak ada ruangan lain. pliers, ini enggak bisa dipakai, enggak bisa. Wow, yoke. Tapi tuh betel banget seriously. Oke. Okay. Kok teman kayak ko enggak ono apa-apa Hmm. It's, it's weird. Anything? Kayak saya dibuka-buka rek. Hmm. What I supposed to do? Game, ya, enggak, Re, kita melihat dari berbagai perspektif yo. Dan game asli nih rek, you gonna die, absolutely. We gonna die. Absolutely. lempet ya. Kiki Yak-yak, eh, hey. ah, oke, okay. nothing there. Yang kita berangkang-berangkang gak jebolas. Eh, eh. eh, kita nyoba ya, Pull cutter dipakai naga. Arch, arch, arch. Sorry! sorry, sorry. Um. Enggak, bolt cutter enggak guna, am um, <hesitation> dan inside, trip m m m m m m m Oke, okay, mungkin ruang yang belum kita cek itu. We cry, yeah. Hey, itu apa? Kode apa itu? 7. Hmm, banyak hal lere ternyata. Uh, views. Aku juga belum menemukan fuse. Kayaknya pasti di kamar mandi sih. Cuman Wah, here is Uh, I get nothing. Really, nothing. I think jam scare terbesar yang pernah ada ya orang maring ini. Setelah kita ngambil kunci, kita balik dan anything like that. Iku jam scare terbesar yang ditawarkan di sini. Well, just enjoy. Wah, kecrush. oke Oh. Oke, okay, ready? Hehe, <laughs> aku masih bersih kuku he. Set X main. Masuk kanan kiri tuh di rotate. Hati-hati yore, hati-hati. It's really, just be careful. Nanti trigger itu kita di area fuse itu loh. Deng dong, deng dong, deng, deng dong, deng, like deng, deng, deng, kamu deng, ready, kamu bakal deng, banget deng, ya. What is this? deng, stop kontak? Hmm. Let's do it We don't find valve kita don't find dan valve the... And I guess, it's Oh, it's still got me like that oh. hmm. Why? kok you see you know, the anak sing stuck? What's wrong with digeser It's still give you chills I'm going to get rid of it Yeah... No? Nothing there? Eh, sorry Okay Anything there? Call me on my... You used to, you used to... Okay It's It's a bad sign, right?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 Scare Hi, Bat. It's it's her, right? Okay, mungkin gameplay kita sampai di sini dulu. See you till the next video. I'm so sorry, kita dapat bad ending. Tapi kita udah berusaha muterin apapun dan kita bisa lihat pemandangan apapun. Yeah, I hope it's just entertaining you in this time. See you till the next video and bye. Dadah, dadah, dadah. Come Pak <tuk> mesti bikin punya anak cewek ya. Lagi main lagune Trick Hotline Bling. God, this is so hard to do. Oh God, oh God, I can't do this. Apa leh Malam ini yang just for this game. I don't see I can make it. Iku nggak nggak tahu aku iso tak care. Berarti. Stoping. Atiku ditekan, terus terus ya aku oh, terus kan. Can I stop when I want to stop? Even in the middle of the game. Masih di tengah-tengah game, aku emang ada apa? Misal, aku terus di puncak, puncak ngeriku loh. Professional, right? Yeah, yeah. Like this. Look, it's easy to you to see me like like this, but it's hard to me to face my biggest scary moment in front of my audience. They will see me as a weak person, as a coward. It's a crazy fights, crazy fans are nothing like that they're gonna like it man they're not gonna like